Hai hai hai Kebanyakan harimau akan memburu mangsa-mangsa besar seperti rusa, babi hutan hingga anakan gajah yang akan menjadi buruan mereka di alam liar Namun dalam beberapa kasus, harimau bahkan bisa saja memangsa manusia Karena harimau bukan tipe binatang yang lihai memanjat pohon tinggi, sehingga mangsa dari golongan burung bukan menjadi menu utama mereka mereka lebih mengutamakan berburu di darat daripada harus memanjat pohon untuk mencari makanan. Namun tidak menutup kemungkinan ketika harimau menemukan burung besar seperti ayam atau bebek, mereka akan memangsanya. Dan tidak seperti singa yang berburu secara berkelompok, sebagian besar harimau akan menyendiri saat dewasa dan mereka juga siap untuk berburu sendiri. Ngomong-ngomong soal mangsa buruan harimau, baru-baru ini ada sebuah kejadian tragis nih yang disebabkan oleh satwa berloreng ini. Ya, sebanyak tiga ekor sapi warga Gampong Tanoh Manyang, kecamatan Taunom, Kabupaten Aceh Jaya dilaporkan diterkam Harimau Sumatera. Keberadaan harimau tersebut kini membuat sejumlah petani setempat pun urung ke kebun karena takut. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Salah seorang pemilik sapi warga Gampong, Tanoh Manyang, mengatakan hingga saat ini sudah tiga ekor sapi yang diterkam harimau sejak sepekan lalu. Sudah ada tiga ekor sapi yang dimakan, kejadiannya selang beberapa malam, kata pemilik ternak tersebut. Ia juga menyampaikan keberadaan harimau tersebut sangat dekat dengan permukiman warga, sehingga sejumlah petani merasa resah, bahkan ada yang tidak berani ke kebun lagi. Kalau dilihat dari bekas jejak kakinya ada satu ekor harimaunya, namun ukurannya sangat besar, ungkap pemilik ternak itu. Ia kemudian meminta pihak BKSDA dan pihak terkait untuk menangkap harimau tersebut dan dibawa ke tempat lain, karena jika hanya diusir, dikhawatirkan akan kembali lagi ke perkampungan. Harapan kami sama pihak terkait segera bertindak untuk mencari solusi kalau bisa ditangkap, jangan sampai sudah ada kejadian baru ada tindakan dari pihak terkait, pungkas pemilik ternak tersebut. Dalam kejadian tersebut memang sosok harimau yang dilihat oleh pemilik ternak itu sangat besar. Eh, meski tergolong dalam kategori kucing besar, namun nyatanya harimau Sumatera merupakan harimau paling kecil dari harimau lainnya. Bahkan panjang tubuhnya saja kurang lebih 240 cm dengan tinggi 60 cm dan berat sekitar 120 kg. Sedangkan untuk harimau betina hanya memiliki panjang tubuh kurang lebih 220 cm, dengan tinggi 60 cm dan berat tubuh 90 kg. Hal tersebut disebabkan karena habitat hidup mereka yang terisolasi dan dalam sekali makan, harimau mampu menghabiskan hingga 18 kg daging. Jadi dalam satu pekan, harimau membutuhkan satu ekor mangsa besar. Jika dikalkulasikan dalam satu tahun, harimau Sumatera membutuhkan sekitar 50 ekor mangsa.